update dan tengah sekitar setengah leslor tentunya baiklah para sahabat leslor dimanapun kalian berada menemani santai malam minggu kalian saat ini bangunin akan memberikan vitamin bahagia serta cilukan manja dari Dede Lesti dan kakak bilar keunggahan pertama para sahabat ya kita lihat di sini ada momen spesial banget nih tentunya momen ketika live di lazada kakak rizky bilar tadi sore Perhatikan dalam postingan ini salah bukti sama kakak bilar Disitu situ ditemani oleh dede ke kejuara perhatikan tangan yang mengusap pipi persahabat ya masya allah setiap kerja tentunya istri tercinta selalu menemani persahabat ya semakin bahagia bahagia melihat kebersamaan dede Lesti dan kakak rizky bilar doakan yang terbaik mudah-mudahan selalu bahagia untuk idola kesayangan kita. Dan untuk ke kabar berikutnya, ada unggahan spesial bahagia juga yang kita dapatkan dari Papa Daniel di akun Instagram pribadinya. Di sini mengunggah sebuah postingan foto bareng menantu idaman, persahabat ya, masya Allah sudah sampai di Bandung. Terlihat aurat pengantin baru memang luar biasa, persahabat ya, di Delesti tersenyum sangat bahagia mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada tentunya Leslar dan keluarga besar Leslar terlihat persahabatiah kepada Nil juga tersenyum bahagia foto bareng bersama mantu idamannya lesti Kejarak. ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut Cara ngunduh mantu di Bandung Kata Papa Daniel tuh bersahabat ya Banyak sekali komentar Banyak sekali respon juga Yang tentunya diberikan dari Leslar lovers Ada komentar dari akun Kang Anuskanjudan Mengatakan Pak Daniel, apakah itu mantu bapak kalau dilihat-lihat mirip Lesti Kejora? Wah, wow. <gifat> cute-cute banget persahabatnya komentarnya. Selanjutnya, ada komentar lain diberikan dari akun Lesti Bilar, underscore video, mengatakan, Mantunya mana, Pak? Foto sama anak terus, kan ini mantunya, <gifat> Terlihat persahabatnya dimiripkan nih Dedek Leslie dan Papa Daniel mudah-mudahan selalu bahagia Selalu sehat dan selalu diberikan Kemudahan kelancaran dalam setiap acara Yang dilakukan oleh mereka persahabatnya Selalu kompak dan solid sebagai fans sejati Mendukung idola kesayangan Untuk kakak berikutnya juga Persahabat, ya tentunya, kita mendapatkan momen spesial cute nih yang tentunya membuat kita bahagia juga di malam minggu. Perhatikan, ini adalah potret prewedding Lesti Gejora dan Rizky Bila di acara tasyakuran. Persahabat, perhatikan baik-baik bibir Dedek Lesti yang begitu monyong ya. Persahabat, ya, aduh, terlihat seperti seorang nih. Antara Lesti dan Rizky Bilar, memang dua-duanya sangat gesrek persahabat ya Sangat cute, sangat membuat kita bangga dan bahagia Tiung aja terus sampai dekok katanya ya <laughs> Emang luar biasa banget persahabat ya Wow, Masya Allah Gaya Soang kembali terlihat Yang diperlihatkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Untuk selanjutnya ini ada cedukan vitamin manja di kota Bandung Tentunya ini unggahan terbaru para sahabat kita lihat Masya Allah Tentunya ada penampakan yang sangat luar biasa Indah para sahabat perhatikan Itu dipeluk para sahabat, ya Dan lagi difoto oleh Bang Fali Akbar Masya Allah Ini dua sejoli yang selalu tampil Memberikan kebahagiaan untuk fans sejatinya Diunggah kembali oleh akun Family underscore Leslar23 ada kalimat caption juga yang dituliskan Apa kalian melihat sesuatu? Dia mana eh itu sangat indah Wow, Masya Allah persahabat Mudah-mudahan selalu bahagia Untuk Leslie dan Rizky Bilar Tentunya apalagi persahabat ya Malam ini adalah malam minggu Malam yang sangat luar biasa Bagi para tentunya Jomlo juga pastinya khawatir persahabat ya Melihat postingan yang tentunya terlalu cute ini Mudah-mudahan persahabat kita selalu mendoakan yang terbaik Untuk lesti dan mudah-mudahan Besok acara ngunduh mantu di Kota Bandung Diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan